Dukung penuh Bunda Lesti di SCTV Music Award 2023 Kategori lagu dangdut paling ngetop Sekali seumur hidup Kategori video klip paling ngetop Sekali seumur hidup Kategori penyanyi dangdut paling ngetop Periode voting tanggal 10 April sampai 7 Mei 2023 Yuk kita dukung penuh Mudah-mudahan Bunda Lesti bisa memborong piala penghargaan Di postingan 3D Entertainment ini pun persahabat ya tentunya Begitu banjir komentar mengenai seorang Lesti Kejora, diantaranya dari Kak Rosan, 24 lah Lesti always forever. Wow, ada juga tanggapan dari Lesti fashion. Bismillah, Lesti pemenangnya. Asal SCTV nggak ada kong kali kong. Tuh, ya doakan saja. Mudah-mudahan budak Lesti bisa menang tanpa tentunya kong kali kong SCTV dan Indosiar. Kemudian juga persahabat berikutnya ada palingan kalimat dari salah satu fanbase, Lesti lovers Kita tetap semangat, nggak usah mikirin yang niat nggak baik. Mungkin kemampuan mereka dengan cara seperti itu. Kita fokus di kemampuan kita, yaitu kekompakan dengan cara kita. Wow, tetap semangat ya untuk keluar warga Kunoha. Semangat, pantang mundur kita yakin bismillah bunda Lesti akan menang dan akan memborong 3 piala sekaligus di ajang SCTV Music Award 2023 Kemudian juga prosahabat kita lihat berikutnya ada postingan dari Los lovers Indonesia 2020 ada kalimat juga yang diposting ini mengenai ajang SCTV Music Award buat sebelah kenceng banget nanti share hasil buat mereka ya menggebu banget kayaknya mereka ingin menang kita perkuat di SMS tuh, persahabat ya kita lihat nih di sini ada postingan masih di postingan yang sama yang pot anak animasi ya sama anak baru lahir wk weka buat lu parah banget besti ternyata yang vote itu anak-anak animasi persahabat ya sama anak baru lahir katanya tuh mudah-mudahan saja tentunya bunda Lesti bisa menang dengan jujur Walaupun lawan Bunda Lesti Kejora tentunya emang tidak meyakinkan banget, ya, dan tidak habis pikir poin votingnya aja. persahabat ya, tentunya aneh banget. Mudah-mudahan kita makin kompak, makin solid mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Berikutnya juga, kita mampir di postingannya Lesnar Entertainment, satu jam yang lalu, persahabat ada postingan spesial. Kalau kamu bisa pilih menjadi salah satu dari Lesnar Family, kalian bakal pilih jadi siapa nih? Wah, pertanyaan nih para sahabat kira-kira, mau jadi Papa Bilar, Buna Lesti, atau Abang L? Kalau Mimin sih pengennya jadi Abang El ya, bebas, lepas, tanpa beban. Kalau kalian nih, para kira-kira pengen -kira jadi siapa? Kita lihat beberapa tanggapan. Kita lihat persahabat dari Lesti Fashion ikut menanggapi, jadi adiknya El... Bisa punya Papa Rizky Bilar, Bunda Lesi Kejora, punya kakak Abang L Ada juga persahabat tanggapan dari akun El Gemoy. Jadi Bun Les biar bisa nguyal-nguyal Fatih katanya tuh Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan dari Novi 15 Jadi Fatih karena Fatih pewaris tahta tertinggi di Leslor Family wah wow, ternyata dukungan lebih banyak ke Abang L ya Mudah-mudahan saja Leslor Family selalu sehat dan selalu bahagia, serta selalu menyuguhkan kejutan untuk warga Konoha, karena kejutan akan disuguhkan oleh Papa Bilar, nih, Persada ya yang sudah menyaksikan vlog Prestige. Pasti kalian tahu persahabatnya, karena Rizky Bilar di sini akan launching single terbaru. Ini juga langsung disampaikan oleh Rudy Salim yang mengatakan, "Kita juga mau keluarin lagu," kata Rudy Salim ini tentunya obrolan bareng papa bilar yang nyanyinya papa bi pastinya persahabat ya mudah-mudahan tentunya lagunya bisa booming lagunya trending kita yakin bersahabat ya dukungan penuh begitu banyak dari orang baik orang hebat yang tulus mensupport karya-karya Leslar di postingan ini pun persahabat ya begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan diantaranya juga dari akun Atalah Harin Fadil mengatakan Mau ada channel baru juga, katanya. Bismillah, Leslar Record. Wow, ada juga jawaban dari 544318594 HG. Masya Allah, biar orang-orang yang paling mau kondo malu, kalau seorang Rizky Bilar itu punya otak secerdas pisau tajam. Tuh, persahabat ya. Ini salah satu pembuktian dari Papa Bilar juga yang selalu direndahkan. Kita akan disuguhkan kejutan yang luar biasa. ...bakal ada channel baru, Bismillah aja Lesla Record. Kita doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Vilar... ...serta lestari Entertainment yang akan selalu menyuguhkan kebahagiaan... ...untuk warga Konoha. Kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru lainnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru... ...kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Vilar... Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.